Usah start di back, special song for awalin kali. Happy birthday, aja, yeah, aja. Tak terasa lagi banyak waktu terlewati. Tawa dan tangis tatang sili berganti mengisi setiap sudut hati. Kadang benci, kadang cinta. Hapus cita bangun citra Semuanya akan membuatmu jadi lebih dewasa Tapi percayalah kau takkan pernah sendiri melewati waktu Laguku kan temanimu jemput hari baru Lupakan masa lalu biarkan semuanya berlalu Selalu tersenyum dan lalu berdiri dan mulai merajut mimpi baru Ucapkan janji di tiap tetesan air mata bahagia Sel song for Aulim kali, happy birthday, Aja. Yeah, yeah, saat kau buka jendela kincawat burung bernyanyi dengan indah beri cinta bagi cerita temani perjalanan usia yang hari ini bertambah. Dan, ku kan tetap di sini menemanimu dengan cinta. Lantunan detingan piano sebagai kado yang terindah berikan dengan setulus hati memori. Semoga untuk diganam suatu hari nanti, Jangan biarkan pupus Jangan biarkan terhapus, Iri-i tiap langkah doa yang kau bisa dengan tulus Dan hari ini adalah milikmu Seluruh dunia siap tersebut Selamat ulang,